Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya videokan dua pasien. Yang satu kali terapi sembuh hidung keluar cairan coklat bau busuk dan flek paru-paru. Alhamdulillah membaik satu kali terapi untuk flek paru-parunya dan saraf kejepit. terapi hidung yang sebelah kiri keluar cairan coklat yang bau busuk setelah diterapi lalu proses terakhirnya itu dikompres jangan lupa di subscribe dan loncengnya dinyalakan untuk video selanjutnya terima kasih Yang ini proses terapi flag paru-paru dan sarap kejepit, ya. Kecelakaan kerja, udah tahunan ya. Ini proses terapinya. ada. Hebat lah. Kalau saya mau belum tentu berani Pak naik motor dari Cibitung ke Cikambe. sendiri. Ke Ketani. Kertas sekali Uling ini jauh dah. Ya, ba. Hah. Ayah antek di Oh ayah Bali. Buat tinggal ada dua, lima bulan, dua ribu Itu tadi hidung gimana ya? Udah aman? Udah gak aman? Udah nafasnya udah lega? Udah gak bobo bau-bau lagi? bau-bau lagi. Alhamdulillah. Oh, perut sudah gak pegak. Alhamdulillah hal ini mahnya dari bujang, hmm. ya? Nah, berarti udah, berarti udah bukan setahun dua tahun, udah bulan tahun.